Assalamualaikum. Nah, berikut ini kita akan buat uji kesesuaian untuk persilangan dihibrid sesuai dengan hukum Mendel. Untuk persilangan dihibrid. Di sini persilangan dihibrid sebelumnya kita ketahui bahwa rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, di saya saya buat persilangan dihibrid menghasilkan 30 anakan. Dengan rasio fenotif masing-masing, yang pertama ada mahkota merah kelopak hitam sebanyak 16 anakan, mahkota merah kelopak hijau dengan 7 anakan, mahkota putih kelopak hitam 4 anakan, mahkota putih kelopak hijau 3 anakan. Nah, di mana masing-masing 16 tambah 7 tambah 4 tambah 3 itu totalnya adalah 30 anakan. Pertanyaannya, apakah hasil percobaan sesuai dengan hukum Mendel? Maka eh, hasil percobaan sesuai tidaknya dengan hukum Mendel dapat menggunakan rumus chi square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma d kuadrat per e. Nah, berikut adalah tabel chi square untuk dihibrid. Sebelumnya kita buat fenotif yang terdiri dari empat macam yang di sini yang diketahui tadi ada merah hitam, merah hijau, putih hitam dan putih hijau. Selanjutnya ada nilai observasi. Nilai observasi adalah nilai yang diketahui. Masing-masing merah hitam tadi 16, terus selanjutnya ada merah hijau itu 7, selanjutnya putih hitam 4, putih hijau 3. Jumlahnya 30. Ekspektasi berarti masing-masing rasio fenotif pada ras, e, rasio untuk persilangan di hibrid. Jadi, kalau misalnya kita lihat 9 banding 3, banding 3 banding 1, ini e, penjumlahannya sama dengan 16. Di sini ekspektasinya berarti 9 per 16 untuk merah hitam, merah hijau. 3 per 16 putih hitam 3 per 16 putih hijau 1 per 16 dikali dengan total anakan jadi masing-masing akan kita kali 30 kali 30 kali 30 dikali 30 9 per 16 dikali 30 ini sama dengan 16,875 Terus 3 per 16 dikali 30 di sini 5,625. 3 per 16 kali 30 ini sama hasilnya 5,625. Selanjutnya 1 per 16 dikali 30 ini 1,875. Dengan jumlah observasi dan ekspektasi itu harus sama yaitu 30. Nah, selanjutnya nilai D adalah observasi dikurang eh, ekspektasinya. 16 dikurang 16,875 berarti hasilnya minus 0,875. Selanjutnya 7 dikurang 5,625 ini hasilnya 1,375 terus 4 dikurang 5,625 minus 1,625 selanjutnya 3 dikurang 1,875 ini hasilnya 1,125 nah bagaimana dengan D kuadrat? jadi tinggal kita kalikan lagi minus 0,875 dikali minus 0,875 atau 0,785 kuadrat hasilnya 0,765 karena negatif kali negatif hasilnya positif baru e, untuk merah hijau nilai defisiasi kuadratnya itu berarti 1,375 kuadrat hasilnya 1,890 terus minus 1,65 dikuadratkan hasilnya 2,640 1,125 dikuadratkan hasilnya 1,265 nah, untuk yang terakhir ini adalah e, chi kuadrat dimana e, didapat dari nilai deviasi e, D kuadrat per E berarti 0,765 dibagi 16,6 875. hasilnya 0,045 ini juga untuk merah hijau berarti 1,890 dibagi dengan 5,625 hasilnya 0,336 2,640 dibagi 5,25 ini hasilnya 0,335 469, selanjutnya 1,265 dibagi 1,875, 0,674. Nah, nilai dari semuanya ini, inilah yang kita sebut dengan sigma x kuadrat. Berarti 0,045 ditambah 0,336 ditambah 0,469 ditambah. 0,474 itu sama dengan 1,524 ini yang kita katakan sebagai x kuadrat hitung karena ini yang kita dapat dari hasil perhitungan 1,524 nah suatu c square dikatakan sesuai apabila sigma x Kuadrat hitung itu lebih kecil dari sigma x kuadrat tabel. X kuadrat tabel yang kita gunakan di sini adalah, jadi kita cari dulu dB nya itu n sama dengan 4. Kenapa n sama dengan 4? Karena fenotif yang kita gunakan ini ada 4: merah hitam, merah hijau, putih hitam, dan putih hijau. Jadi n sama dengan 4 dB. N kurang 1 maka db sama dengan 4 dikurang 1 db derajat bebas yang kita pakai di angka 3 dengan p 0,05 atau nilai kebenarannya itu mencapai 95% maka nilai chi square x kuadrat tabel yang kita gunakan itu 7,84 ini boleh dicek di tabel chi square nah selanjutnya kita bandingkan ini eh, yang hasil yang pertama 1,24 itu x kuadrat hitung lebih kecil dari x kuadrat tabel maka misalnya kita buat seperti ini hitung lebih kecil ya kan karena hasilnya tadi 1,524 lebih kecil dari 7,84 dari x kuadrat tabel maka dengan ini disimpulkan bahwa hasil persilangan atau hasil amatan itu sesuai dengan hukum Mendel <SILENCIO> Nah jadi bagaimana bila hasil lebih besar di X kuadrat hitung daripada X kuadrat tabel Berarti kalau misalnya hasilnya kebalikan maka pasti hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel Apa boleh? Boleh itu berarti hasil yang didapat di lapangan tidak sesuai dengan hukum Mendel Artinya nilai itu tidak boleh diubah kita hanya membuktikan apakah rasio ini yang kita dapat itu sesuai tidak dengan hukum Mendel. Terima kasih, silakan dicoba.